Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi di channel kita, FS Paint Official. Di sini kita akan merefin. Motor yang udah bekas pilok-pilokan, nah inilah tahap pembersihannya. Bekas pilok semua kita buang, kita lunturkan menggunakan thinner. Harus sabar, guys! Nah, kita kuas-kuas sampai luntur lah ya kuas-kuas perlahan sampai benar luntur lah bekas piloknya semua Nah, ini pada tangkinya guys. Lumayan lah kalau tangki terpakai sudah api aja, supaya cepat luntur. ya nah, uh, inilah dia: perlahan-perlahan sabar supaya hasil maksimal setelah bersih inilah hasilnya lumayan lah agak membutuhkan kesabaran Setelah udah kering, udah cuci kita bersih, kita lanjut langsung pengapoksian. Tipis-tipis dulu. ini hasil setelah tapeoxy semua nah, ini masuk ke warna dasarnya nah berhubung udah malam injunya jadi warnanya nggak terlalu nampak lagi lah ini skateboard depan ini udah masuk ke warna dasarnya warna merah dasarnya Ada bagian bodi belakang, nah, Sini ya, hey guys. Ini tahap langsung pengekliran cari melakukan pengukiran tipis-tipis karena cuaca lagi mendung. Nah, <tinyo> <tinyo <tinyo> Mainan, guys! Hasilnya, nah, ini hasil pada tangkinya, guys. Ya, warnanya agak beda karena ada penghasilan matahari siang, jadi nampak ya agak ke oranye -oran gitu lah. Guys, mohon dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga channel ini bisa berkembang, dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya dapat notifikasi dari video kita yang terbaru. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.